Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kudung Isnaini, guru PAI dan Budi Pekerti SDN 02 Pesoyi, Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan petiga LPTK UIN Saifuddin Zuri Purwokerto. Pada hari ini saya melakukan PPL tahap 1 RPP 1. Nah, silahkan simak video saya berikut ini selain terlebih dari kegiatan belajar mengajar ini diberikan keberkahan dari untuk Di setelah Masih ingat namanya? Masih. Hari ini kita kegiatan ngisi. Hari ini makan masih, masih, kan, masih. masih, masih. masih, masih bersama-sama kita baca doa sebelum makan. Mari bareng-bareng. membaca ayat alquran materinya ayu bersemangat apa yang, ayo yang yaitu tentang syarat-syaratnya dan hal-hal yang membatalkan semuanya. buku materinya disiapkan dulu dan buku tulisnya disiapkan. turun mengawalimu membaca ini nanti kalau misalnya Buat bilang Tung kita itu ada adik jawab siangat Caaas oke, pada kali ya Tung kita itu Caaas semangat ya oke, semangat kita lanjut materinya ayo dibalas ke mana-mana Onggo Aksi pertama kita pula baca kan karena mengambil kelas dan sesuka waktu apa saja ini juga salah dulu Bikankan pembunuh Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini. Nah, Yang pertama, adik, adik Harus mampu menguatkan makna berbunuh Terus mampu Terus mampu Sudah Oke, harus kita Mampu dan informasi mengenai syarat kesulitan dan harga atau bahan dengan lulus dengan benar terus terdikmati maksud hasil-hasil dengan dana dan informasi mengenai rata-rata caranya lulus apa sih arti kudu itu? arti ah, kudu, artinya yuk. Harus ada pada udu. Berarti kalau tidak ada di salah satu ini yang enam ini, udu bagaimana? Saya apa tidak? Tidak. Apa baca kalung itu? Tidak. Memasukkan memasukkan dua kata itu. Terus lanjut apa di baca? Ungu? Apa saja itu? kau punya, ini barang barang apa ini nah, hus pada ini sekarang ada apa namanya ini? tugas kelompok nanti satu, dua, tiga satu, nanti jadikan tiga kelompok terus maksudnya, mencuci mencuci tangan terus yang kedua apa? tepung oke, yang begini apa? mengusap hidung mengusap atau membasuh membasuh berarti kurang kan? kurang tempat mengusap kepala, terus? terus? mengusap keringat gimana kasih nah, lanjut, Pak, dulu disini punya tugas individu tugas sendiri, sir. sendiri oke, siap semuanya? Terima kasih Karena materinya sudah selesai semua. Siapa yang tadi masih ingat pelajaran atau materi yang Pak Guru ajarkan yang Pak Guru sampaikan ke arah Sunnah bulu Sunnah bulu Bumpus bulu Bumpus bulu Bumpus bulu Bumpus bulu Bumpus Hal-hal yang sudah kita akan kaitannya dengan materi ini Sudah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan murid Terima kasih ya, insya Allah pertemuan yang akan datang Kita akan membahas tentang sikap berdiri Nabi Sholem Kita akhiri Bersama-sama pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Hamdalah bersama-sama Ayo kita baca Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh